Yes, guys, baik di channel Go Granger, kita channel Gashel. Guys, ini sorry, sorry, guys, saya gelap. Guys, ya. ini by the way, ini gue mau nge ini akhir Akhirnya, guys, ya, ada ngeluarin juga single, Bang Umin, guys, dari EXO ini, guys, di Jule Brand New way Sedap, sesuai lagunya, guys, ya, baru, guys. Oke, okay guys, kita langsung react tanpa basi-basi, Bang Umin nih. Gue udah lama banget gak nge EXO so guys ya Jadi kita ngerek sekarang Xiumin guys Ini soalnya banyak yang baru mau pulang nih Masalahnya bias gue juga on the mau pulang guys, sih Canyol guys katanya guys ya Gue dapat info tapi tepatnya tanggalnya berapa gue gak tau juga Semoga dia bisa ngeluarin album juga guys Let's go guys Kita Bang Umin guys Plok Plok Ayo Umin Oke okay. Oh Oke okay. Oh Oke, oh, ini pakai chop-chop kayak zaman dulu guys ya. Ini kayak era-era 90-an guys. Oke, okay, full set to red, suaranya juga masih ini guys ya, masih belum keluar. Asli, asli ini orang awet muda, guys. Ini masalahnya paling tua kan guys di EXO guys. Gelemukannya bayi banget. oke kemana? oh oh yes tebel guys tunggu guys ini dia dimulai kayaknya ini gue anggap tadi itu depan itu adalah chorus ya guys ya jadi dia punya aransemen itu diawali dari chorus guys oke ini dia anjing five nya don't fight the feeling banget guys ya depannya guys dia punya ini sequence Vokalnya kategori banjir, guys. Oke, okay, nice, oke. Okay. Dan gue suka nih, guys. Dia potongan. Itu asing. Ah, benar kan? Baru gue ngomong, itu langsung di-highlight, kan? Di-double setiap akhir kalimat, guys. Nih, guys ah itu dia ya soal itu asik sih buat di highlight <laughs> Muka aja Mumin tuh khas oke okay, sih gila nih gua nggak tahu nih guys ya. SM tuh lagi gila yang namanya Saturate guys dia kayak mau introduce dengan sounding seperti itu guys ya yang bisa gua bilang pecah gitu guys ini guys banyak sering banget gini pun Eh, oke dan asik enggak kalau gue perhatiin guys ya maksudnya SM ini kita lagi fokus di Xiaomi nih guys ya ini banyak introduce sound-sound yang menurut gue itu yang dulu bisa dibilang tuh rada kurang erak di kuping tapi mereka mulai pelan-pelan tuh introduce sound-sound yang seperti itu guys doktrin guys itu tuh ada yang nahan di frekuensi segitu guys oke okay. wey ah, asik bang Umin deh nge-growl guys oke okay. wey asik itu asik oh asik ah, anjir Umin kualitas vokalnya disini keren sih guys cara ngeteknya guys nih guys aduh sedap sih hmm. Nice, nice, nice, falset langsung gitu, nice, serius, ini gue suka sih guys, maksudnya bener-bener nonjolin vokal banget, kalian bisa perhatiin gak ada gak, gak ada musik yang bergerak terlalu ekstrim atau notasi-notasi yang mengganggu vokal, jadi benar bener dikasih ruang bebas nih untuk nyanyi ekspresi si Bang Umin guys nice lebar oke okay, lebar gila dibikin ngayal sini, nih ambient Tuh, kok stereo-stereo aja guys. Nih, guys. Nice, pake delay. Wow, asik banget. Umin lagunya gitu, tapi ada notasi yang gak terlalu banyak overlapping, guys. di sini manis banget, ya. Kayak keyboard-keyboard scene gitu, guys. Ini kayaknya itu vokal chop guys ya. Ta ta ta ta ta. Di situ guys, gue gak ga yakin sih. Nih. Itu manis banget notasinya pak. Wow. Andre oh, jadi mayor di situ guys, keren keren keren. Ini dia. Da da da. Wow, oke. Okay. Oke okay, bangumin. Sikat. Hmm. Keren. <laughs> Dapat sampel coffe keren. Anjir, EXO, EXO. Yo, <laughs> oke. Brand new. ijo guys ya, gue gak tau nih Bang Umin modern kemana guys, tapi ini ke, tapi ini lagunya bener-bener tuh nemenin Bang Umin nyanyi guys ya Bang Umin tuh the best sih guys, suaranya tuh bagian first kedua, gue takjub banget cara ngetik dia tuh clear banget ini gak terlalu banyak diefekin, cuman kasih Rumi doang, seturik dan segala macam, jadi gak terlalu banyak efek yang digunakan untuk, untuk kayak ibaratnya biar vokalnya dipoles, enggak sih guys, ini, ini Oke, okay, sumbernya udah asik juga, guys. Buat ngetek, jadi Bang Umin emang bener buat vokal, emang se- Kalau aglonya dia gak bakal dipilih di CBX kan, guys? Ya, the best terbaik sih. Men, gue berharap juga Exo tuh ke depannya bakalan segera comeback, dan gue bisa nge-reconnect -lag lagu-lagu yang baru, guys. Album baru jadi gue bisa experience Exo comeback lagi, guys. Setelah don't, don't fight the feeling, gue jujur, gue tuh itu bener-bener tuh keren sih menurut gue. Album Don't Fight the Feeling, gue berharap sih tahun ini keluar lagi, guys. Ya, oke, okay sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk like, bisa subscribe. Terima kasih, guys. Bye.